Politeknik Sekayu Politeknik Sekayu merupakan salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Musi Banyuasin yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi jenjang diplomatika guna menghasilkan lulusan ahli media yang berakhlak mulia, terampil, disiplin, mandiri, dan profesional didirikan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional baik dalam bidang industri, ekonomi dan bisnis, serta teknologi informasi dan komunikasi. Seiring terus berkembangnya tuntutan dan kebutuhan dunia kerja, Politeknik Skyu saat ini mengelola tiga program studi, yaitu Akuntansi serta teknik Pendingin dan tata udara. Untuk program studi akuntansi memiliki fasilitas laboratorium perkantoran dan perbankan, serta laboratorium kewirausahaan, Program Studi Teknik Informatika memiliki fasilitas Laboratorium Multimedia, Laboratorium Pemrograman, dan Laboratorium PLC. Sekarang kita sudah berada di dalam Laboratorium Multimedia. Yang di mana lab kita ini sudah memiliki keunggulan telah menggunakan IMED.com. Baik, kita sekarang sudah berada di dalam lab programan yang di mana level ini sudah dilengkapi berbagai-berbagai komputer yang aktif dan bisa digunakan kepada semua mahasiswa. Dan dilengkapi juga oleh AC dan dari ruangan Lalu, untuk program studi teknik pendingin dan tata udara, memiliki fasilitas laboratorium refrigasi dasar dan laboratorium AC disediakan asrama bagi mahasiswa yang berasal dari luar daerah yang memiliki fasilitas kasur dan lemari Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dan tridharma perguruan tinggi, Politeknik Skyu mengembangkan unit penunjang pendidikan, diantaranya Perpustakaan, yang mana sebagai sumber literasi dan jendela pustaka yang dilengkapi dengan fasilitas modern sebagai penunjang berbagai kegiatan aktivitas akademik. Pojok Statistik, yang mana sebagai layanan kolaborasi antara Badan Pusat Statistik dan Perguruan Tinggi untuk menyediakan beragam data statistik mengenai kependudukan. Kafe Baca, merupakan ruang baca yang terbentuk atas kerjasama antara pihak kampus dengan Konoko Philips, guna untuk menunjang kenyamanan bagi mahasiswa dalam membaca buku karena didesain senyaman mungkin agar tidak merasa bosan bagi para pengunjungnya. Adapun organisasi mahasiswa yang ada di Politeknik Skyu seperti yang ada pada kampus-kampus pada umumnya yaitu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa atau disingkat dengan MPM. Kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang disingkat dengan BEM dan Himpunan Mahasiswa Jurusan atau yang disingkat dengan HMC Selain itu, untuk unit kegiatan Mahasiswa Politeknik Sekayu ada Kewirausahaan, Digital kreator, Mapala Seni Jurnalistik dan olah selatan.